halo guys balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang balik lagi ngomongin gitar kenapa karena sekarang gue lagi mau main Minecraft nah kalian bisa lihat ya sadis nggak tuh ha kalian bisa lihat ini ya armor warna hitam ini tuh bukan diwarnain sembarang diwarnain tapi dari ancient debris boom netrite armor ya jadi kemarenan kita sudah sampai di tahap dimana kita armor itu sudah berubah itu menjadi warna hitam nah kalau kalian sekarang bertanya sekarang kita mau ngapain kita akan kembali ke nether dengan persiapan yang gini. nah ini kemarin gua tuh sempet main nether sendirian lagi Dapat <laughs> dapet bastion terus ngasih gold ke piglin ya piglin-piglin tapi yang bukan yang zombie gua dapet obsid uh, crying obsidian obsidian crying lupa gua namanya apa terus digabung sama glowstone dust akhirnya jadi respawn anchor ini gunanya apa? ini gunanya adalah supaya nanti pas lu lagi mati di nether lu bisa respawn di tempat ini respawn anchor ini gitu loh harus di charge tapi Nah sekarang gua mau kenetar lagi Balik lagi ke pertanyaan yang di awal gua mau Ke Fortress Kenapa? Karena gua kemarinan Nemu Fortress Cuman gua belum masukin gitu loh Belum masukin Belum masuk nah jadi nanti sembari kita ke Fortress, gue juga mau pasang respon anchor ini gitu loh, biar nanti kita tuh nggak jauh-jauh lagi ke sana. Nah kalau masih ada yang belum tahu, kenapa sih bang kita harus ke Fortress? Emang di sana ada apa sih? Nah di sana tuh ada tem oh, mobs yang spawn ya, namanya itu gue lupa namanya apa tapi yang api-api pokoknya. Nanti dia tuh bisa ngedrop blast atau apa namanya blast rod gitu juga ya buat nanti kita pakai digabungin sama ender pearl nanti jadi eye of ender dan kita bisa ke dm akhirnya bisa namatin minecraft gitu nah, nanti kita bikin di fortressnya tuh supaya dia tuh nge-spawn terus nih gue ingat banget ya disini nih gue nemunya pas kita nemu fortressnya kita tahu tempat spawnnya nanti kita bikin supaya dia tuh bisa nge-spawn terus gitu loh jadi gak perlu kita cari fortress lagi gitu kita bikin kandang nanti di disitu sorry sini gue gak bawa obor Alah uh, uh, uh, uh. Hah, Banyak yang kayak gini-gini lagi nih Harus dimatiin dulu nih Biar nggak ganggu anjing <laughs> Dia ituin sendiri aja Dia mana temannya sendiri Pikilin Ping yang paling lemah emang yang panas ya Nah ini hati-hati di sini ya Banyak jalan-jalan bolong nah itu fortressnya tuh gue kemarin nemu nah permasalahan yang sekarang adalah jalan kita ke sana harusnya tuh lewat sini sih ya nah, lewat sini terus ke sana tuh boom let's go holy shit ternyata jalannya kepotong anjing gue pikirnya nyambung susah dong jalannya kemana nih, ya nah jadi karena gue nggak ada obor gue kenandain jalan pulang ini dengan percikan api flin ini ya yes Wah, kita udah di level di mana bisa masuk ke fortressnya jangan lewat sini deh ya akhirnya guys kita sudah sampai ke fortress ya mungkin di sini gue akan pasang dulu respon angkornya ya gue nggak tahu di sini benar apa enggak kalau gue pasang hmm, kita coba kalau nggak salah gue lihat di guide ya itu harus di atas 4 blok biar nanti kita nggak spawn tuh di bawah terus kena damage Hai, respon anchor selesai. Biar getaran dikit, itu kita sekarang akan mulai penjelajahan menuju ke fortress dan menemukan respawn ya, tempat respon dari monster api itu yang berupa namanya apa. Wah, oh, apa berarti ini cuman ginian doang oh, anjing? Gue harus bikin tambah ke atas artinya Damn Skeleton yang warna hitam manis. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. <gih> Dia jatuh gak? sini loh Boom <gih> Kalau di netherrack baru dia Apinya nyala banyak ya Oh shit Mereka pasang dulu di sini pencahayaan ya biar indah, Indah. Indah biar terang lah. sini juga agak gelap tadi. Ya, kita sudah sampai. Sumpah isinya semua skeleton hitam anjing jaga-jaga deh kalau ada yang nanya ini apa, ini barikade doang ya anjing. eh, ngapain pasang lagi gua belum ini barikade supaya skeletonnya tuh gak bisa lewat boom that's what i'm talking about genius oh shit Alah, kena racunnya lagi ya Nying. gua mau pasang buat cahaya doang padahal tadi Kayaknya bisa aman, ini eh, gue mau pasang lampu <laughs> genius, sini loh, <laughs> jadi kalau misalnya gua nanti mau lari gue harus kesini aja terus dia nggak bisa ke gua boom, gila coba banget gue, spooky, scary, skeleton, gue dapat apa? Gue dapet sweater skeleton school, ya. Kalau gue bisa dapet tiga, nanti gue bisa summon waiter Wih, nah ini kan hammer, ya. Jatuh ke bawah deh. Thanks sekali. Oh. Hahai! Berfad. Hmm. Gua akan jelajahi bagian atasnya dulu, supaya bersih gitu ya. Nah, dia nanti nanti hilang siapinya, ya, sudah nyesudah. Biar nggak gelap-gelap banget kan lu pada juga. Wow, biome yang warna hijau. Tempat tinggalnya Ender pas di, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. itu gue lihat di sana, there suara talking about itu monster yang akan kita farm, anjing kita akan eksploitasi, oh harus kelewat sana ya, kok oh, hilang? Nah itu juga ada tuh, ya di sebelah sana tadi. Bagian atasnya ternyata gak ada apa-apa. Tadi ke sana udah gak ada apa-apa, harusnya. Wow, wow, wow. Nah, itu dia tuh. Aku bikin barikade sini, loh. Sini, loh. Sip, batunya oke. Okay. Oh, oh, oh, oh. Ini apa? Sayangnya ingin sedikit punyanya ya. Oh, langsung mati. Oh, enggak. Kiraan. Sebentar, sebentar, topan, topan, topan sebentar Gua akan dikejar banyak zombie refleks tadi gua pukul anjing, kenapa gua pukul ya? Wah ada yang dari bawah Gua lupa Woo! Nggak usah gua tutup dulu yang dari bawah anjing Sini lu semua Loh, gila sih! Wah, ada yang kecil. Uh, oke, okay, oke, okay, bisa, bisa, bisa, man, bisa, man. Ayo, ayo, ayo, ayo, tuh tempat spawnnya siap. tutup anjing let's go my father santai dulu ya hahaha <laughs> jenius anjing free xp nih tapi sorry kalau terlalu berisik anjing safe spot gua akan bangun dikit dulu agak tinggi supaya gua nggak dihajar sama gas tinggi. oke, harusnya sudah aman ya jadi hasil farming <laughs> di fortress ya, lumayan banyak pedang anjing. apa coba nah, tujuan kita kesini tuh bukan itu ya kita akan membangun tempat spawn sini supaya kita bisa farming sih. Api-api itu tadi terus-terusan. Nah, kena api dari mana? Oh. Mati dia. Nah, itu tuh blast rod itu tuh. Sebentar gua ambil dulu ke bawah sebelum gak diserang lagi sih yang masuk zombie, zombie. That's what I'm talking about. Into fire. Jadi sebenarnya tekniknya kalau kita udah bisa ambil ini kayak gini banyak ya, kita udah bisa ke end portal. Kita udah bisa nyari di nyari end portal buat ke the end, sorry. Tapi kita mau yang lebih banyak lagi. Ini Jadi Kita harus cari tempat spawn-nya itu di mana? What the hell? Wop, wop. Sini loh Sabar, sabar, topan, topan sini lo wah tidak tidak. Keluarin api lo dulu. 1 2 3 siap. Sini lagi. Keluarin api dulu dulu ke gua. Boom. That's one. Wow wow wow, langsung spawn dia. Wah, sabar dong. Jadi gue harus langsung bikin ya Gue gak bisa membunuh dulu ya gua harus bikin tembok langsung di bagian atasnya Oke okay. <laughs> Maksa banget sih Tapi ya Mohon maaf gue akan kubur lo hidup-hidup aduh salah oh banyak sekali oh wow, wow. sabar sabar sini Nih, biar agak terang ya penampakannya ya. Wo wow, wow. harusnya bagian atasnya juga batu, tutup. Cuman susah anjing. ada tuannya. ke sini lagi. Gila. Oke, okay, kalau gitu gua harus pasang barikade juga dulu di sini biar gua tutup anjing. Biar gua aman. And that's what I'm about. Farming bless rod dengan aman. Lu lihat ya. berisik doang aja Wow, wow, wow. oke, okay, belum terlalu aman, terlalu dalam. Gue, Tuh, gue mau hai, hai, hai, ke hai. Hai, Regen, Regen, Regen, Regen, Regen, rekin, rekin, rekin, rekin, rekin, nyaris nyaris. wow, wow, wow, wow, wow Gila Sabar, sabar <laughs> Regen dulu, baru gua, gua urus anjing rekin, sekarang gua lagi di tempat aman dulu, rekin, sebentar. Jadi gue udah mendapatkan 12 Blast Road ya Nah nanti gabungin sama blaze Powder ini menjadi Ender I, eye, eye of Ender Digabungin sama Ender Pearl Boom, gokil banget sih Kita akan lanjutkan lagi Guys, sorry banget nih, jadi setelah berkutat cukup lama Membuat <laughs> kerangkeng untuk si blaze. Oh siap, Hajas Jadi gue udah membuat tempat spawner yang ibaratnya tetap kita bisa farm Tapi Aman gitu loh Tetap kita bisa ambil lagi Blaze rodnya. nya hasilnya adalah 45 Blaze rod sekali datang anjing Boom ya XP gue langsung melonjak jadi 36 anjing naik 10 Gila banget emang Sementara simpel juga gue cuma pasang di sekitar ini kan spawnernya Oh sih sih sih Matiin dulu Ini kan spawnernya ya Kira-kira ya mungkin sampai dua blok ke atas gitu Gue kosongin atasnya Ini cuman buat jaga-jaga biar gue bisa masuk ke tengah bawah spawner Biar gue bisa ambil barang-barang Nah ininya gue tinggiin Supaya dia gak ke bawah gitu loh Jadi sisa kakinya doang yang kita bisa pukul-pukulin itu doang sih sebenarnya simpel atasnya gue tutup biar nanti dia gak keluar cuman kayaknya masih bisa deh dia spawn-spawn di luar gitu gue kurang tahu juga gimana caranya boom holy shit gue baru sadar kapak gue hancur ah oh shit shit Kepak netrate gue hancur cuman ya nggak apa-apa sih netrate bisa dicari lagi. Ah cuman gue tidak ada senjata anjing. Satu-satu senjata gue yang masih bagus cuman stone sword. Apa nanti gue bikin diamond sword. Beda tipis lah manetrate cuman sayang aja netrate nya ya anjing. Oh, apalah lah. Oke okay, guys. Jadi sekarang bener benar ini udah semasa-masa yang paling kritis dalam hidup gue sisa dua bar hp dan gue harus pulang dari sini anjing Wuh, ya allah ya allah ya kabur kabur kabur aduh gila, gila ini gue akan live gue kasih live nih gak akan gue potong bagian ini anjing lu lama lama lu lihat nih nggak ada jangan deh A uh, uh, uh, uh, uh. shit nggak ada yang bisa buat dimasak apa wow kaget gue anjing Uh. Ah, babi bangsat. Wah, uh. guanya di sini dengan ditemani babi. Yang lain yang zombie ya. Udah lu turun dulu ke bawah lah. kok pengen ngelatih kua? Uh. Awas awas misi-misi. Duluan, duluan, duluan. Awas, boy, Bukan salah gua, lu jatuh ya? Bukan salah gua, lu jatuh. Holy shit, rame banget babi sebelah sana. gila gua aja nggak boleh ketemu, nggak boleh kena api. Gue sebenarnya, ah, tuh, banyak babi tuh sebelah sana langsung ngejar anjing cuma ngeliat dari, bagi, dari atas doang. Aduh, gue harus lewat daerah lain dong. Damn, it's gonna be tough. Ayo, ayo, bisa, bisa man, bisa man, bisa man, mudah-mudahan bisa. respon set point. Uh! Woo! Woo. Eh. Ayo, ayo, mana, ayo, mana, ayo, mana, ayo, mana, ayo, banayo, ayo banayo, anjir, gila. Hah! Wah wah, wah, wah, wah, hampir gua dipanah, untung dia enggak panah gua. Mana jalan pulang? Oi, oh, ya sebelah sana. Wah, gila sih udah enggak bisa lari cepat lagi juga. Ayo ayo ayo ayo bisa bisa bisa. Ayo nih jalan pulangnya. Ingatkan ingat ingat pasti. Tenang tenang. Udah ingat jalan pulang main. Let's go. Huff. Huff, ya setengah tenang dulu di sini. Huh. Gila ini gila. salah lewat sana, Fuh. aduh dari sini yang oke lewat sini, baru gila, nggak pakai lari, cuy, nggak pakai obor nggak pakai darah, gila-gila tegang-tegang. Fortress-nya di mana? Fortress-nya di sana pulang ke arah sana. Uh. Jalan kaki ini kayak enggak, kayak nggak kenapa-napa, ya. Padahal sebenarnya kenapa-napa anjing. Di sini ada skeleton panah juga, gua udah susah menghindar nih. Gue harus menjauh. Lihat, skeleton lagi, pura-pura tidak lihat lagi. Wah, babi anjing, babi anjing! satu-satunya jalan hanya dengan menggali <guluh> Aduh, jangan sampai ada lava di sini, please. Oke, kita bisa kita berhasil melewati batu uh, skeleton. Bagaimana, ayo jangan sampai mati konyol karena jatuh dari ketinggian ya Wuh! Uh. suara-suara gas nih Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo Apakah bisa? Oh. Setengah tenang, setengah tenang, masih belum, masih belum full Masih belum full tenang Gila ya, gue bawa 36 XP, 46 Rod Satu set engine debris yang gak pakai sekarang udah ilang gara-gara gue lupa Ayo, ayo, bisa, bisa, bisa Anjir, gila lebih lama lagi jalannya gara-gara disolcen dan gak bisa lari, bangsat Wah gila, gila sih, gila sih bisa ada gas dong. Aduh sorry lagi, gua harus pakai cara yang sama. Sorry kalau gelap ya. Tunggu, asik. Pakai blaser juga bisa buat terang lagi. Kan? tapi gua lebih percaya sama perisai gua dulu. Ship, Shit. Ya, kalau jongkok masih bisa sih. Wah, gila, tepat banget anjing! Wah, gak ada obeng. ada tuh di sana tuh, tuh dia. Ayo, ayo ke sebelah sana, ke sebelah sana. Wah gila sih, wah gila sih. boom boom boom, boom. let's go, let's go, let's go. Woo, sampai sini sih udah lumayan tenang, bener-bener tinggal dikit lagi, cuy, nyampe. ayo mana yaman aja misi kabur setengah satu hati satu setengah hati oh uh, shit sana sana sana uh, awas loh oh. please please di overworldnya siang dong jangan malam boom That's what I'm talking about, man. Kalau malam itu banyak monster, tetep ya susah ya kalau siang. Maaf, kenapa, kenapa, boom Gila sih, selamat sampai tujuan dan larinya masih lama. <laughs> Oke, okay guys, ini sekarang kita sudah sampai di storage house gua ya. Sekarang kita akan lihat, nih, gue simpan dulu sedikit sebentar. Kita akan membuat blaze powder dari blaze rods. BOOM Kita bisa bikin apa tuh? Oh yang buat meledak, Ender Pearl Eye, uh, Eye of Ender nah, Kita cobalah saja langsung ya The Eye of Ender Ender Eye S- S- BOOM Wah apa itu gua gue tahu, sumpah ntar gue mau baca abis ini BOOM Oh dari obsidian anjing, ender chest, terus kita bisa bikin brewing stand. Ini nih, ini dia nih, ini dia. Oh bisa dari blackstone, bisa dari cobblestone siap, bisa, bisa, bisa, bisa. And crystal, ini apa ya? Gaster eye of ender Aku punya dua-duanya sini. Coba cari dulu ah, End crystal apa? Oke okay guys, gua udah cari tahu. Jadi ceritanya ini adalah End Crystal gunanya itu bisa ngahil Ender Dragon di The end Cuman kalau kita yang bikin, kita bisa taruh setelah kita habis mati Ender Dragon, nanti di portal kita pas mau balik lagi ke dunia nyata, kita pasang ini empat biji di satu tempat tertentu tuh di portalnya, biar nanti pas kita ke The end lagi ada lagi tuh Ender Dragon. Jadi cuman buat nge-respon lagi gitu. Menarik, menarik. Ada achievementnya ternyata. Boleh kan? Ya? Boleh juga, boleh juga Oke, okay, karena sudah terkumpul semua, ini gue simpan dulu Untuk di next konten kita akan bikin tempat laboratorium alkemis Boom! Gila, keren banget gak tuh anjing namanya? <s> <gila> gue kalau bikin nama tuh keren-keren ya? Nanti kita bikin laboratorium, fix Oke, okay, terakhir paling gue akan bikin yang namanya pedang dulu Karena ini gue sangat butuhkan ya Saat berpetualang, yaitu diamond pickaxe Sekalian! Ya, Anjas semalabar enchan ya kan? Kita bikin dulu sebentar Wuh, sekalian mungkin enchant yang ini, nggak tahu deh cukup apa enggak ya XP gue, ini lagi XP paling banyak dalam hidup gue kayaknya, anjir Looting, knockback Yaaah Bismillahirrahmanirrahim 3 Juli 3 enchant, enchantment level, 3 enchantment Sharpness 4, Looting 3 Ya boleh, Diamond Peak X2 ayo Efisiensi 3, aduh efisiensinya 3 lagi Gak ya, apa deh huh. Unbreaking 3 Lalu yang kita tunggu-tunggu netherite right nya ya, coba dari pala dulu Protection 4? Gila Let's go knockback resisten plus 1 wah oh, gila gila mau protection 4 BOOM SUCK <laughs> tapi belum semua ya masih ada tiga armor yang harus bisa di enchant gue belum cukup, masih 27 ya oke guys, gini dulu konten minecraft gue kali ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Jangan lupa juga untuk mengecek IG-nya SKM Solo Official karena bentar lagi akan ada produk terbaru. Ah, ha, ha, ha. So sampai jumpa di konten Minecraft berikutnya ya. Gue Wirman, Keep rocking headbanging, cabut dulu, peace out, excellent forever, let's go cabut.